halo semua balik lagi dengan newbie bareng Thomas lagi di sini. kali ini kita bakal nyobai OS yang terakhir dari Asus Smart Pro M1 yaitu Kang OS dimana OS ini sendiri memiliki antutu yang lebih tinggi daripada semuanya tapi kalau trolling-nya kayaknya makin ke ujung makin parah hmm, apakah bakal lancar ya main game hmm, mari kita coba aja ya langsung aja game yang pertama. Yap, ini adalah game Naruto Shogun Flash yang X ya. Pertawannya rupanya ada versi barunya, makai beda sama yang anime ini semalam. Ini rata kanan. Ya, nggak ada ngelek nggak ada patah-patah. Tapi memang kayaknya game ini didesain lebih ringan sekarang tapi fps-nya minta diturunin. terlihat ya kita coba dulu oke okay. skip aja kita turunnya fps fps-nya ya buatnya fps sih salah ding bilangnya apa namanya setingan resolusinya jadi fine mid mungkin hmm, cukup ringan kayaknya ngerti ya. sukses ini kalau yang dulu kayaknya berat main gameplaynya jadi je -je jelek kali oke hmm, mukul itu enggak ada kenoknya kurang seru kalau main game ninja ninja kayak gini. tuh enggak cepat atau kayak mana ya? ya kurang dapat lah nya untuk main naruto ngelawan lawan apalagi kalau udah lawan bos kayak gini kan? bawahnya kayak nggak kena pukul cuy bahan efeknya suaranya mantap oke okay, lanjut aja ya kan ke game kedua oke okay, berikutnya adalah game ARK ini saya setting epic ya Hmm, mengapa ini nggak terasa sehingga malah terasa tapi agak aneh waktu saya main hmm, dia stuck dan berikutnya sudah saya matikan saya hidup lagi saya setting ke hike oke okay. apakah bakal stuck lagi atau nggak kita aktifkan dulu ini yes, opsi nya cuy Hmm. lebih smooth ya daripada yang OS malam, tapi enggak tahu kenapa start yang tadi ngambil hmm, pun enggak kalau patah-patah Oke okay, coba kita ngambil batu ya cuman ganti ya saat ganti item ada sedikit ngeprenet ini kalau ngambil farmingan kayak gini kayaknya aman aja ambil batu pun enggak ada masalah, dia lebih lancar lihat pada yang semalam ya. tapi nggak tahu kenapa stuck itu aja, ngetris ya. oke dan ketika saya main beberapa menit dan terjadi lagi stuck ini UI nya tetap normal ya tetap bisa kita gitu tarik dan teman-teman masih bisa hentikan gitu tapi di game stuck dan ketiga kali aneh staying normal ini tapi yang anehnya suaranya hilang Hmm berarti lum ini bermasalah sama game art. Kita lanjut aja game ketiga yaitu Genji. Oke okay, ini Genji pack kertas kanan semuanya. Ini kita tunjukin ya setingannya Oke okay. dan hasilnya itu lebih apa ya? Lebih parah daripada yang semalam. Semalam masih normal ini patah kali untuk jalan-jalan aja patah ngepremnya parah bro oke kita kurangi aja ke balance ya Oke, okay, lah cukup gini aja. Lihat, tapi masih patah juga kayaknya. Hmm, kita coba cari lawan aja ya. Hm, skill masih ngelek parah. oke sekarang yang terakhir kita coba paling lu ya apa masih patah-patah atau nggak dia menurut dia full aja atau oh, bagusan setting aja lah matikan matikan juga oke okay, udah cukup smooth Oke kita coba cari lawan langsung ya. Oke okay, sedikit patah-patah, tapi nggak lancar juga sih. Tapi ini udah dibikin smooth. Balik hmm, satu lawan satu juga masih ngelek ya. Maksudnya nggak lah untuk rumeng ini ya. Oke okay, berikutnya adalah game Firelight -like, 84 ya Ini game terbaru masih early access Kayak battle royale gitu Ya kayak grafik-grafik ala fortnite sih Jadi mainnya kayak battle royale biasa Tapi kita dilempar lewat kapsul ini Dan di disini setiap senjata itu mempunyai satu boss skill ya Dan ini juga kurang ngerti masih belum baca-baca masih early akses dan mungkin masih beta dan jumlah pertama orangnya itu 38 hmm, kayaknya terlalu sepi ya ini game gak ada apanya namanya step kaki atau apanya gitu tanda, -tanda ada lawan Oke okay, gamenya mungkin sedikit-sedikit ngeprem aja ya dan ini nggak bisa diatur Apanya grafiknya udah otomatis bukan pabrik Mungkin karena masih early access Kiraannya juga cukup kaku ya Dan kalau ngeliat apa skill sama apanya bisa bikin perang keren jadinya Kayak skill bisa terbang muncet pakai roket dengan sayangnya roketnya nggak bisa diarahkan kalau bisa kan enak tuh terbang-terbang sambil perang dan satu lagi ini enggak auto aim untuk dijalankan di HP ini ya nge frame, -nge -frame dikit tapi enggak ada masalah lah nah semoga bisa disempurnakan lagi nih game karena bakal seru kayaknya Tunggu kita telonca tadi enggak, enggak ada kurang darah kah? Oke, okay, demikianlah pengantasan hari ini. Ya, mesti nggak sesuai ekspektasi karena roomnya benar-benar enggak -benar bikin stabil. Ya, oke, okay, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi, bye bye.